di kesempatan video kali ini saya ingin mereview son jamaah yasin <coughs> son jamaah yasin lor wah oh, tumpuk aneh <coughs> son jamaah yasin Acara Mitoni, sedang Sinten Sony pakai 15an Bawah 15an Pop Populus Untuk atas ACR ACR 12an 2 sama Twitter terus yang atas itu audak lur audak 12-an double pojok pangkah wani pangkah kendel son jamaah yasin son jamaah yasin acarane mitoni kenderaan lagi, Pak. Susun aja saya mongki. Mari kita lihat untuk aksesorisnya lho, kayak aksesorisnya pakai mixer pakai souris Pakai baik untuk mixer pakai Kabar. untuk mixer pakai asli asli 6 channel mixer pakai asli channel terus untuk uh sulap monitor dia pakai apa? Oh, floor pakai floor pakai floor untuk monitor-monitor pakai floor dua biji yang satu ada di channel. carane opo oh, itu miktoni ya. <coughs> mixer asli opo oh, oh, itu profesional mixer Oh kok wow, Jawa lor Jawa itu si asli Jawa Jawa Nanti kita mau lihat mode jackson bi, kemudian Mungkin malam jackson gawangnya orang enak, operatornya lho kita diselit lho diselit Kubota RD 85D1 Rolas PKI Rolas PKI Adam yang ini diselit 10 PKI diesel pakai 10 PKI dan dinamo pakai Kira ini, lima ewunan pakai 5.000 setengah, setengah, ya. setengah, lor, setengah. Dia RD oh di iya. setengah, setengah di pakai Yeah.